Cewek cantik manis bahenol, penonton dijamin bakalan butah lur, acara karnaval di desa Siman. DJ-nya enak lur, suara bass mantap, cocok buat aktivitas harian. Silahkan download ya lur. Jangan lupa like dan subscribe ya lur, biar tahu video-video saya yang baru lagi. Oke lur, selamat menonton. Please be there. How me down the funky Punky Spring Alfar Panchi, Rinde. Jangan lupa like, Alfar Sebentar lagi acaranya sudah selesai Lur Dulur-dulur yang lagi nonton acara ini Kalau mau pulang jangan lupa HP dompet kontak sepeda motor juga anaknya Jangan sampai hilang ya Mudah-mudahan dulur-dulur semuanya yang pada pulang Hati-hati di jalan Mudah-mudahan selamat sampai di rumah Amin Dulur-dulur semuanya Saya mau pamit Maaf ya lur Kalau isi dalam video ini tidak enak ditonton